Sekarang kita akan menambahkan fitur baru yaitu set as dan jadi ketika nanti ada tombol di sini, ketika kita klik tombol tersebut maka status dari feedback yang sedang kita lihat di detail ini akan berubah dari status apapun menjadi selesai atau done. Langkah pertama adalah kita bikin dulu sebuah field dengan tipe action, jadi tipe action ini adalah kita bisa membuat fungsi-fungsi untuk mengubah field tertentu di dashboardnya nya core, kita akan tambahkan satu field baru uh, di dashboard core, di table feedback, call feedback, dan di sini kita namakan saja set done, dan tipenya seperti yang saya sebutkan tadi adalah action, action ini adalah fungsi ya, jadi kita bisa mengubah field-field yang ada di sini seperti dari status on progress menjadi done, dari created at yang tanggal 8 Maret menjadi tanggal 23 Maret, dan lain sebagainya, semuanya bisa kita ubah melalui action. Jadi di sini kita, actionnya adalah bisa insert atau update. Kalau insert berarti ketika ada perubahan atau ada sesuatu yang men-trigger dia, dia akan insert. gitu Itu juga bisa, kita bisa insert ke table lain juga. Tapi untuk hal ini kita akan update. Dan yang kita modify adalah field apa. Dalam hal ini adalah kita ubah statusnya, dari apapun menjadi dan Seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan parameter. Tapi di sini kita tidak perlu. Jadi kita create aja di sini. Set as done. Dan selesai. Dan kalau kita mau nyoba. Di sini. Kita bisa klik di sini. Dari tuduh Nanti dia akan berubah menjadi done. Dan kita balikin lagi ke to do. Bisa juga yang ini. Sama. Semuanya sama. Ini tadi Xbox ya. Ini on progress berubah menjadi dan. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan fungsi set dan ini di aplikasi Ria kita. Jadi di sini nanti kita akan bikin button dan kemudian ketika button diklik dia akan berubah statusnya menjadi dan. Tidak lupa kita jalankan lagi code gen. Untuk memastikan perubahan sudah terupdate, di sini ada perubahan di skema tentunya ya, karena kita menambahkan satu field baru dan kita jalankan lagi npm start, dan kita menuju ke halaman detail atau detail page. Kita akan mengambil sebuah action dari... All feedback. Jadi di sini kita bisa tambahkan satu lagi yaitu action dari core context view all feedback. Nah di sini kita tidak menggunakan use list row atau get row. Kita gunakan use actions dengan ID-nya adalah ID yang kita dapatkan dari parameter yang di baris ke-7 ini. Dan kita sudah bisa menggunakan action di JSX. Di sini kita tambahkan button baru. Jadi di sini ya, di sini kita tambahkan button. akan Dia akan disable jika statusnya sudah selesai atau ya statusnya done maka buttonnya tidak bisa diklik ya kita dapatkan dari data status kita cek apakah statusnya done jika statusnya done maka dia disable kemudian kita tambahkan class name nya di sini nah, class name nya juga dengan kondisi ya jika statusnya done maka button disable jika tidak, maka kita menggunakan class name, yaitu button finish. Lalu, jika diklik, maka kita menggunakan inline function saja, anonymous function. Kita wait, actionnya, set done. Dan kita trigger dan di sini buttonnya kita. Oke okay, kita cek di terminal berhasil di compile kita ke browser. Di sini sudah ada tombol selesai dan kalau kita klik, tidak terjadi apa-apa dan tidak error kita refresh nah sekarang tombolnya sudah disabled ya jadi status ide baru ini sudah menjadi done terus sekali dan sini sudah tidak bisa kita klik lagi nah masalahnya adalah ketika kita klik dia tidak mengupdate dirinya sendiri gitu ya jadi masih bisa diklik juga terus menerus dan itu bukan UX yang baik. Jadi kita bisa memanfaatkan Revalidate untuk memastikan ketika statusnya sudah dan maka buttonnya menjadi disable. Kita ke atas di bagian Use ketro ini. Kita bisa tambahkan satu data lagi, yaitu Revalidate. Karena sudah disertakan, jadi kita tinggal tambahkan dan kita gunakan. Gunakannya adalah di bagian akhir setelah buttonnya diklik, jadi setelah trigger kita wait, reva, libet, dan saya cek di terminal seperti biasa. Pastikan bahwa sudah dikompa dengan sukses, dan kita ke browser. Oke, okay, ini sudah set as done. Jadi sudah ada dua feedback yang dan Kita coba fungsi real time ini kita buat done, dan dia langsung berubah setelah diklik.